Halo, Sobat Rumah 21. Jumpa lagi kita di properti channel Rumah 21. Pagi ini kita mau jalan-jalan ke satu apartemen yang sudah siap serah terima Arumaya Residence di daerah Simatupang, dekat dengan MRT Lebak Bulus, dan di situ memang kawasan yang sedang berkembang ya. Simatupang merupakan kawasan bisnis baru di selatan Jakarta ikutin perjalanan kita review Arumaya Residen salam properti Cepat rumah 21, sekarang ini saya sudah berada di show unit Arumaya Residen, yeah. Yeah, Pak Ridho, ini yeah. ditemani Pak Ridho nih, head of marketing dari Arumaya Halo. Residen, nah, kita akan coba bincang-bincang seputar Aromaya Residen, Boleh. Ya, Pak Arido, ini Aromaya Residen ini gimana? Konsep apartemennya sendiri gimana ini? Oke, okay, baik. Jadi uh, konsep yang kita punya ini adalah mengusung konsep integrated development. Ya. Jadi di kita ini memang unitnya bisa dibilang eksklusif unit karena sedikit, Pak. Jadi kita uh, kurang lebih ada sekitar 200-an unit. Dari total lahan itu, kita akan menghijau, Pak. Jadi, Oke. kita masih bisa menghirup udara segar, gitu. kita masih bisa melihat pohon-pohon yang rindang, ya, gitu ya. Walaupun alokasi di Jakarta, ya, mungkin orang berpikir cenderung panas gitu, tapi kita sediakan. Ya. Uh, lokasi green area yang betul-betul sejuk gitu kalau di situ ya. Terus di lantai kelima kita punya full fasilitas di situ. Jadi kita punya oh, uh, floating cabana, kita punya kids pool, ada silver oh, playground gitu yeah. ya. Ada multi function room yeah. yang bisa digunakan untuk oh, apa aja bisa. Di bebas, situ, gitu. Itu ada di lantai lima ya. betul. Dan ada satu lagi fasilitas yang mungkin ini uh, unik sekali. Ini satu-satunya di Tendisi Matupang yang hunian uh, apartemen gitu yang punya apa namanya kolam renang ini? Itu posisinya ada di rooftop, Pak, di lantai 25 puluh Tapi, lantai ya, lima itu, misalkan, iya. kalau saya iya. mau bikin acara keluarga, itu bisa, bisa, harus, harus, keluarga ya? bisa misalkan harus, ulang tahun harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, orang berpandangan iya. tuh, harus, harus, apartemen itu. Iya. Gimana sempit hmm, atau enggak itu betul. Ya, jadi sebenarnya tinggal di apartemen itu Kalau konsep-konsep yang premium itu yeah. Sudah mirip tinggal di landed yes. Ya, jadi kita kalau di unit kita ya untuk istirahat aja so. jadi Kita terima tamu gitu yeah. Itu pasti ada Betul. Fasilitasnya, ya, mau harisan, yeah. masak, mau macem macam <laughs> itu semua ada di lantai 5. Free ya itu ya? Free. Free dan di lantai uh, 25 sendiri kan kita punya The Omni Olympic Land Sky Pool ya Pak. Okay. Jadi kita punya kolam renang panjangnya 50 meter bayangin oh. dan bisa merasakan double view. Jadi ketika okay. Pak Joko ada di atas, itu bisa merasakan viewnya ke selatan itu bisa menghadap ke pegunungan salat dan viewnya ke utara iya, ya, ya. itu bisa menghadap ke city view jadi kalau malam juga bisa menikmati lampu-lampu kota itu ada kolam renangnya ada kolam renangnya, ya. ada barbecue area ada gym juga, itu sangat-sangat menarik sekali sih Pak Nah, parkir itu bisa dikena acara parkir juga, Iya kan? dong, Wah, gitu, gitu. Terailah, kita bisa bakar-bakaran. <laughs> Oke. Okay. Ya, ya. Terus apa lagi yang yang, yang spesifik biasanya orang banyak hmm. uh, parkirnya ini cukup, kan? Parkirnya. Parkir cukup dong, parkir cukup banget. Di kita untuk tipe tertentu, kita bisa dedicated satu banding satu, dan kita juga punya empat lantai basement untuk parkirannya, Pak. Jadi, tidak hmm. usah khawatir, dan tidak akan parkir di pinggir jalan juga ya pak ya kita <tid> ya, kan <tid> dapat tentunya kalau yang tinggal kamar udah deket-deket dekat dekat betul kalau Lohan misalkan jalan, saya tinggal di Arumayani yang nah. ini kan sama ya. MRT kan dekat banget ya aku deket dong benar-benar di mana saya ke MRT itu nah iya jadi secara lokasi pun kita memang kan uh, diupdate oleh dua stasiun MRT ya pak ya ada Fatmawati stasiun ayah, dan Lebak Bulu stasiun kita akan sediakan free shuttle bus Pak Jadi Pak Yoko nggak perlu berjalan kaki Ke RAT kita ada shuttle busnya Itu nanti free untuk penghuni ya? Jaraknya pun tidak terlalu jauh juga sekitar 850 meter ya Dari total Jadi sepat rumah kuasa satu, Saya tinggal di letak Tempoh hari kalau saya kantor saya di Sudirman Saya kadang-kadang kalau buru-buru tuh saya naik MRT Iya. Karena misalnya saya ukur tuh kalau jauh Nanti menit sekali dia jalan Hanya 20 menit jadi kalau tinggal di sini nanti ada santai service kita buru-buru mau meeting atau buru-buru acara di, di daerah Kota Sudirman iya. naik andalitik. Iya. Nah ya, itu sangat-sangat e efisien sekali e -efisien. ya Pak mengurai kemacetan, mengurai ganjil genap di Jakarta itu bisa menggunakan LRT dengan ke Sudirman pun sekitar 20 menit kan dekat sekali. Iya ya. Oke, sempat roma 21 sekarang kita coba lihat kamar-kamarnya kayak apa ya. Ikutin terus Review kita kali ini malam Oktober. Tempat rumah dua sekarang kita berada di kamar utama. Kamar utama di tipe tiga. Untuk tipe, -tipe, tipe tiga bedroom dan kita lihat uh, cukup lega. Ini apa ini Pak, konsepnya nih Pak Rido bisa dijelaskan ini? Bro. Ini untuk tipe tiga bedroom mungkin untuk, untuk uh, nanti untuk family. Untuk family ini lebih spacious lagi karena okay. dari secara size juga kita sangat besar ya tipe tiga, tiga bedroom ini di 121 dua puluh satu Wow. Jadi, ini ya. di, di ruangan, uh, master ini, nah, sekali kita masih bisa berdiri di sini tanpa depet, gitu ya Dan oh. juga ada juga gitu ya. nah, ada balkonnya ada balkonnya ada, ada dua balkon jadi di masing-masing kamar ini nanti sudah dapat apa AC, AC Hase dapat. Juga ada wardrobe. Patropo udah termasuk. Ada kitchen set juga. Uh. itu uh, full ya. ya. Full. Pokoknya nempel-nempel udah dapat ya. Oh, udah ya, kayak kompor kayak uh, apa namanya? Sing, up -up. itu dapat semua pak Jadi, Jadi penghuni tinggal cari yang tinggal yang istilahnya dia aja Tidak ya. Kalau yang nempel-nempel udah sudah diberikan kan. Luar biasa. Ada juga terus juga water heater. Ini sudah sudah sudah nyaman sekali. Iya, iya, iya. Kalau harga tadi sekitar gitu ya, empat puluh lima an gitu ya. Ya kurang lebih kita tergantung luasnya. Tergantung luas ya ya. Gitu, gitu. ya ya. Apa lagi yang mau disampaikan ke sobat rumah dua satu ya itu? Oke untuk sobat rumah dua <laughs> satu tentunya uh, jangan lupa nih nanti pantengin terus channel ini ya. Ya. Bisa satu juga, dan untuknya khusus untuk Aromanya kebetulan kita lagi ada promo. Jadi promonya yang pertama kita kasih diskon DP lima persen. Wow. Kita kembali ya. Jadi uh, apa namanya? Kasir, nah, apa teman-teman cukup bayar DP lima aja saja bisa langsung angkat, okay. ya. Karena lima puluh terlebih dahulu akan kita subsidi, ya. Oke. Okay. Okay, Terus juga uh, aromanya ini sebagai informasi uh, kita akan serah terima. Oh iya, yes, sudah yeah. terima. Kan nah, orang kadang beli apartemen betul. takut nih jadi atau enggak yeah, ini. Nah uh, tentunya sobat <laughs> semua yang mengikuti channel ini lumayan sendiri kita memang uh, sangat komit sekali dari developernya itu adalah astraland ya gabungan Astra dari dari okay. Property dan hongkongland kita komit sampai sekarang bahkan banyak yang bilang ini proyek anti-pandemi ya <gifat> seperti itu. jadi serah terima di, tahun ini ya? tahun ini, di kuarter keempat, di bulan wow, 2022, itu ya. di bulan Desember bahkan mungkin uh, estimasinya bisa lebih cepat dari itu pak gitu. okay. jadi jangan ragukan lagi, segera bisa menghubungi ke channel ini nanti ya Ya Yo. gitu Sobat Rumah 21 Kembali lagi Kalau mau cari rumah, rumah baru Rumah 21 nah, Dapatkan informasi Seputar properti Di www.rumah21.com Install aplikasinya Di playstore Salam properti Salam properti <laughs>